Ya, uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, selamat malam semuanya. Selamat datang di Talks on by Kelas Data Ikra. Perkenalkan, nama saya Nabil Badri. Malam ini saya akan menjadi host untuk Talks on 30 Ikra dengan Telkomsel dengan judul Experimentation Making Informed Decision for Better Business Result. Sebelumnya kita mulai talkshow pada malam hari ini, uh, saya akan infokan sekilas tentang IKRA. IKRA adalah perusahaan yang berfokus pada teknologi and time development di area data, business innovation sebagai solusi enterprise dan juga untuk individual profesional. Di antara sekian banyaknya program IKRA, salah satunya ialah kelas data yang kita ikuti pada malam hari ini. Kelas data adalah program dari ikrar yang memberikan berbagai kelas belajar data yang terbuka untuk publik sesuai dengan tagline kami, yaitu "Analytics for Everyone". Tokson yang teman-teman ikuti saat ini juga merupakan contoh program yang ada di kelas data, yaitu live streaming webinar yang menghadirkan para profesional atau ekspertis di bidang data. Selain kelas data by ICRA, ada juga program Solver Society di mana Solver Society ini adalah program membership enam bulan dari IKRA yang fokus pada pembelajaran dan pengembangan critical thinking dan problem solving berbasis data melalui pengerjaan project bersama mentor dan komunitas di mana Solver Society berupaya mempertemukan subject matter expert dan juga data enthusiast bersama mengerjakan project social issues di Indonesia. Untuk tema bulan Februari 2021 adalah pariwisata atau smart tourism. Beberapa benefit Solver Society adalah access to on dan hands on, uh, Ikra digital learning dan beberapa materi pembelajaran lainnya. Untuk lebih lanjut teman-teman uh, uh, bisa mengunjungi atau uh, bisa visit ya di website Ikra yaitu di www.ikra.com/solver-strik-society atau bisa menghubungi email solversociety.ikra.com Selanjutnya, saya sedikit menjelaskan ya, teman-teman masih sudah familiar tentang Telkomsel ya. Telkomsel adalah operator telekomunikasi seluler digital terdepan di Indonesia yang saat ini melayani lebih dari 170 juta pelanggan hingga yang berada di daerah kios ya Telkomsel juga selalu mengimplementasikan teknologi berbasis broadband terkini termasuk menjadi yang pertama melakukan uji coba 5G di Indonesia teman-teman di bisnis digital layanan dan produk Telkomsel meliputi mobile gaming digital entertainment digital advertising digital lifestyle mobile mobile financial services, enterprise solutions and internet of things. Silakan kunjungi dan follow Instagram @telkonsel dan live at @telkonsel untuk mengetahui lebih lanjut tentang Telkonsel. Spesial di Januari 2021, kelas data Baikra berkolaborasi dengan Telkonsel dalam menyelenggarakan Talks-On bertemakan analytics in telco industry. Seperti yang sudah saya mention ya, di atas sebelumnya, Talks-On malam ini berjudul Talks-On 30 Experimentation Making Information for Better Business Result. Di mana kita akan mengeksplor, teman-teman, bagaimana cara Telkomsel menjalankan berbagai uji atau metodologi untuk meramu produk, atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan sehingga kinerja bisnis lebih optimal nah, kali ini kita bersama Mas Lukman Aji Samudra data scientist di Telkomsel Mas Aji sendiri sudah berpengalaman selama empat tahun di dunia data dan analytics dan saat ini menjabat sebagai data scientist di Telkomsel sebelumnya Mas Aji juga berpengalaman sebagai business intelligence analyst dan customer analytics ya di Gojek kira lebih selama 2 tahun ya Mas ya. Oke, okay. hmm, semuanya okay. mari kita sambut Mas Haji nih. Halo Mas Haji. Halo Mas Nabil. Halo Mas. Suara saya kedengaran ya. Udah... Kedengaran Mas? Kedengaran. Oke, okay, oke. Okay. Kedengaran, kedengaran. Thank you Mas udah gabung nih di Iqra atau on malam hari ini. Gimana Mas? Kabar? Sehat, baik, ya? baik dalam kondisi baik. Mas Nabil gimana? Alhamdulillah baik, Mas. Masih work from home, Mas? Tunggu, iya, masih sampai waktu yang belum ditentukan. Wah, oke okay, Mas. <laughs> okay. Okay. Saya ini Mas, thank you banget ya. Selain udah hadir, saya juga masih lah dengar cerita Mas Lukman Haji nih ya. Mas Haji ya, manggilnya ya Mas Haji. Uh, saya juga dengar Mas katanya mau lanjut kuliah nih Mas ya. Bener ya Mas? Iya, betul. Oke, okay. apa mas rencananya bidang, apa kalau boleh tahu? Uh, iya, uh, rencananya mau ambil ini, degree computer science uh, yang fokus hmm. di machine learning juga, jadi uh, melanjutkan belajar secara formal tentang machine learning dan data analytics. Oh, uh, keren mas. Di tahun ini <laughs> masih rencana ya. Doakan saja ya. <laughs> Kita doakan teman-teman semua ya, semoga dimudahkan ya, dilancarkan mas Aji, diterima. Dan hopefully juga ilmunya bermanfaat ya Mas. Amin. Ya. Okay. thank you for coming Mas Aji. I hope you uh, will enjoy our talk on. Uh, Oke, okay. sebelum kita mulai uh, talk on malam hari ini, saya akan menginformasikan beberapa hal yang harus teman-teman uh, perhatikan selama mengikuti sesi talk on. Ya. Saat sesi talk on berjalan, uh, peserta akan dan harus dalam mode mute dan video off ya teman-teman dimohon juga seluruh peserta menggunakan nama Zoom yang sesuai atau terdaftar di Goers. Peserta yang mengikuti sesi talkshow hingga selesai berkesempatan. Nah, ini teman-teman, memenangkan voucher Fast On senilai Rp750.000 untuk tiga orang penonton yang beruntung. Pemenang voucher Fast On akan diundi dan diumumkan Jumat, 5 Februari 2021 pukul 20 WIB di Instagram kelasdataikran. @kelas_data_ikra. Kemudian voucher kelas on dan e-certificate hanya akan diberikan kepada peserta yang menghadiri dan mengisi feedback form sesi talk on di akhir acara. Jadi nanti mohon untuk diisi ya, teman-teman feedback formnya. Kemudian juga silakan update kegiatan talk on malam hari ini dengan tag dan mention ke Instagram @ikra_id, @kelas_data_ikra, ikra, dan at @live_telkomsel. At Sertakan caption kesan kamu mengikuti kegiatan TalksOn malam ini. Seluruh peserta diperkenan untuk mengajukan pertanyaan selama TalksOn berlangsung ke akun Ikra Indonesia melalui Zoom chat privately ya, nanti personal langsung, namun akan dijawab pada saat sesi Q&A dimulai nanti. Saya selaku moderator akan memilih pertanyaan berdasarkan tingkat relevansi yang sesuai terhadap topik yang dipaparkan oleh Mas Aji, Pertanyaan akan ditampung dan akan dijawab oleh pembicara pada sesi Q&A dan moderator berhak menolak, nih, teman-teman, apabila uh, nanti saat uh, apa, pertanyaan tidak sesuai dengan norma yang berlaku atau pertanyaan tidak relevan dengan topik yang sedang dibicarakan oleh pembicara. Semoga cukup uh, jelas ya uh, apa, pembicaraan di uh, malam hari ini untuk rulesnya uh, <tuh> ya yeah. kemudian uh, nanti selain tadi uh, jangan lupa uh, apa mention ya teman-teman saya juga mau ingetin please stay tune hingga sesi talks on malam ini selesai karena untuk kamu yang mengikuti sesi talks on ini hingga akhir acara uh, saya mau ingetin lagi. Berkesempatan untuk memenangkan voucher kelas on baik kelas data Ikhra semilai 750 ribu rupiah bagi tiga orang pemenang. Pemenangnya akan diundi dan diumumkan besok ya teman-teman yaitu pada tanggal Jumat, 5 Februari pukul 8 malam WIB di Instagram at Selain itu di akhir sesi juga akan dibagikan link pengisian feedback form sebagai persyaratan untuk memperoleh e-certifikat Selain itu, teman-teman bisa update kegiatan Voxon malam ini ke Instagram story teman-teman dengan memberikan caption tentang Voxon kami, tag ikra-id, add data underscore ikra dan add live at Telkomsel Ada tiga nih teman-teman yang perlu di-tag, jangan lupa. Jadi, uh, caption, kemudian nanti di-tag, tiga di account ini. Ya, yeah. uh, well now, Mas Aji, silakan Mas. The rest is yours. Oke. Okay, uh, thank you, Mas Nabil. Saya mulai share screen, ya. sudah yeah, Mas. Uh, udah kelihatan, belum, ya? Sudah, Mas. Ya. Oke. Okay, jadi, ya, halo semuanya teman-teman uh, yang udah hadir di uh, Talk On kali ini. Uh, perkenalkan, nama saya Aji. Uh, sekarang jadi data scientist di Telkomsel. Uh, ya, apa sih yang kita mau coba share kali di telepon kali ini? Uh, terkait dengan uh, kita akan berbicara terkait experimentation dan penggunaan experimentation untuk membuat uh, informed decision sehingga kita mendapatkan uh, better result, ya. Uh, sebelumnya apa sih informed decision itu? information adalah uh, decision yang di support oleh data sehingga kita tahu uh, uh, konsekuensi dari decision tersebut. Iya, yeah. next. Uh, apa yang akan kita bahas? Ada empat hal. Pertama, kita akan coba uh, berbicara tentang apa itu A-B testing atau experimentation. Uh, saya akan uh, interchangeable interchange uh, menggunakan A-B testing atau experimentation ya, merefer hal yang sama. Uh, terus kita akan juga coba uh, cari cerita-cerita uh, di Big Tech Company yang menggunakan experimentation juga. Dan kita uh, kemudian akan bercerita tentang Telkomsel, bagaimana Telkomsel menggunakan experimentation ya. Uh, sampai ke uh, secara garis besar apa yang kita lakukan untuk menemukan produk yang cocok untuk setiap customer. oke okay. udah kedengaran belum ya teh ya hmm. tadi sampai mana hmm. ya yeah. uh, dimana dari apa itu ab testing uh, ab testing atau experimentation uh, uh, adalah suatu metode yang sebenarnya sudah lama sudah lama uh, orang melakukan melakukan hal ini uh, <coughs> di statistik namanya itu randomized control test dan apa sih, kenapa kita kenapa kita membutuhkan experimentation atau a testing? Jadi metode ini tuh kita gunakan untuk mendapatkan hubungan sebab-akibat antara satu hal, suatu treatment dengan suatu matrix of interest atau suatu hal yang kita observe. Gimana sih mekanismenya? Mekanismenya adalah kita memberikan dua treatment yang berbeda, treatment A dan juga no treatment misalkannya atau treatment D terhadap dua grup yang berasal dari uh, satu distribusi yang sama atau satu populasi yang sama. Yeah. Uh, kemudian dari dari dua treatment ini, dari dua treatment yang berbeda ini, kita lihat efek terhadap suatu uh, interest kita. Misalkan uh, kita bilang bisa bilang metric of interest-nya adalah spending. Uh, sehingga setelah kita melakukan setelah kita melakukan A/B testing atau experimentation dengan mekanisme seperti ini kita bisa akan bisa menarik kesimpulan Ap, apa uh, apakah benar penyebab uh, treatment A menyebabkan peningkatan spending sebesar 10.000 ribu misalkan gitu ya jadi um, metode ini ditujukan untuk mencari hubungan sebab akibat dari suatu treatment dari suatu variabel terhadap variabel yang lain uh, kalau misalkan bercerita ya ada satu sampel uh, yang, yang yang mudah gitu ya. Yang mungkin teman-teman pernah melakukannya uh, secara nggak sadar uh, kalau di sekolah dulu kan pernah ini ya pernah di apa namanya disuruh untuk uh, coba uh, observasi pertumbuhan kecambah yang dimana satu kelompok satu satu kelompok dikasih sinar matahari dan yang satu kelompok uh, tidak boleh terkena sinar matahari terus kita lihat observasi pertumbuhannya tingginya tinggi dari kecambahnya sendiri gitu jadi kalau misalkan dianalogikan Uh, treatment A itu bisa matahari no treatment itu bisa bisa uh, kecambah yang tidak diberikan matahari dan matrix of interest-nya adalah tinggi dari kecambahnya itu sendiri sehingga kita bisa narik kesimpulan uh, <tuh> efek dari matahari terhadap, keting, uh, terhadap tinggi kecambah itu seperti apa kalau nggak salah ya dulu ya uh, yang nggak dikasih matahari yang tinggi lebih tinggi dibandingkan yang dikasih matahari jadi jadi uh, <tuh> uh, Ketika kita udah tahu hubungan sebab-akibat dari suatu hal terhadap hal yang lain, kita jadi bisa uh, uh, utilize itu dengan baik dan bisa menggunakannya sebagai dasar pengambilan keputusan. Ya, itu uh, kenapa kita kenapa kita uh, butuh A/B testing ya. Jadi uh, satu satu hal lagi saya mau bercerita tentang uh, emphasize kenapa sih uh, a testing itu diperlukan kadang ketika teman-teman melihat data, ya, menganalisa data sangat-sangat sering kemungkinan terjadi uh, ad, observasi tentang correlation relationship antara dua variabel. apa itu correlation correlation relationship? itu adalah hubungan yang uh, <coughs> hubungan di, di mana dua variabel itu beriringan antara beriringan naik uh, satu variabel naik yang di mana variabel yang lain juga naik. Dan ketika variabel itu turun, uh, variabel lain juga turun. Itu adalah correlation relationship antara dua variabel. Misalkan di sini ada case di mana ternyata ketika kita observe uh, penjualan es krim dan juga uh, serangan hiu, hiu di pantai, gitu ya. Kalau kita map dari bulan Januari sampai November, ini di, di ini ya, di apa namanya uh, di Eropa atau di Amerika eh, di bagian utara bumi, <tuh> penjumlah eh, penjualan es krim itu berkorelasi dengan uh, peningkatannya peningkatannya serangan ikan hiu di pantai. Dan uh, ketika ada penurunan uh, es, penjualan es krim, penurunan uh, serangan hiu di pantai pun menurun. Uh, di sini kita bisa tahu adanya correlation antara penjualan es krim dan juga uh, penyerangan ikan hiu di pantai. Kan? Tapi kita nggak bisa bilang kalau misalkan penjualan es krim akan menyebabkan Uh, penyerangan hiu di pantai, uh, karena itu nggak relevan sama sekali gitu kan ya. Jadi kita nggak bisa bilang correlation itu adalah causation. Terus kalau misalkan reasoning nya kenapa, uh, ada banyak artikel di Google ngejelasin kalau misalkan uh, penjualan skenario itu sangat dipengaruhi oleh kenaikan suhu di, di, bulan, di bulan Juni sampai September, di mana uh, di Eropa atau negara utara itu uh, ini ya, apa namanya mulai summer atau uh, mulai summer. Nah, ketika summer orang-orang mulai, mulai beli es krim nih dan dia, dan mereka ke pantai. Nah, uh, su ketika suhu naik si sh uh, shark atau hiu pun juga uh, suka ke pantai. Jadi kemungkinan besar uh, penyerangan ikan hiu itu semakin tinggi. Ya, itu cerita di mana kenapa uh, es krim dan uh, penjual eh, penjualan es krim dan juga serangan hiu uh, berkorelasi ya. Nah, Balik lagi ke uh, ke experimentation itu sendiri dan bagaimana sih uh, experimentation ngebantu untuk pembuatan keputusan. Jadi uh, kita kita bisa, bisa pisahkan antara dua, dua hal ya, dua, dua hal. Ketika kita punya bisnis, ketika kita satu company punya bisnis, uh, bisnis itu nge-serve misalkan uh, X customer, 100 juta customer misalkan. Nah, uh, Tentunya ketika suatu company uh, dengan bisnisnya mereka terus ingin uh, berinovasi di mana um, bisa aja uh, menawarkan produk baru, menawarkan features baru gitu kan. Satu hal yang bisa mereka lakukan adalah antara uh, introduces produk atau fitur baru itu ke seluruh populasi uh, 100, 100 juta user langsung langsung semua featuresnya di dirilis ke mereka atau kita hanya Uh, merilis atau memberikan produk-produk yang sudah dites dan ternyata uh, terbukti meningkatkan suatu performance company tersebut ke seluruh pelanggan nah uh, sebenarnya opsi kedua itu lebih baik ya, lebih baik dalam artian uh, decision untuk uh, memberikan fitur atau produk baru ke seluruh pelanggan sudah dites terlebih dahulu nah disitulah kita bisa uh, infuse A/B testing atau experimentation kita hanya bereksperimen atau menguji hal-hal yang kita uh, kita inginkan terhadap suatu performance matrix ketika ketika terbukti uh, produk atau uh, features baru tersebut meningkatkan meningkatkan performance dari company itu baru dirilis ke uh, ke sebagian besar dari usernya nah itu adalah bagaimana cara infused experimentation untuk Decision making, ya. Nah, terus uh, gimana sih proses uh, experimentation itu sendiri? Gimana kita uh, melakukan a testing? Pertama, hal yang perlu dilakukan adalah kita define dulu hipotesisnya. Uh, nya bisa berupa, uh, uh, bisa menstate independen uh, independent variable dan juga dependent variable. Apa itu independent variable? Ini adalah treatment yang kita tadi, uh, kita tadi ini, kita tadi bilang. Dan dependent variable-nya adalah meteks yang kita observe. Jadi misalkan contoh hipotesisnya adalah apakah produk A akan meningkatkan revenue suatu company itu adalah salah satu contoh hipotesis itu. Atau misalkan apakah fitur B akan menyeles akan mengurangi waktu yang dibutuhkan customer untuk make a transaction misalkan. Ya, lanjut setelah kita punya depend, independent dan juga dependent variable yang kita mau uji, kita melihat uh, historic, historical dependent variable dari uh, metrics yang kita mau observe, dan juga set uh, statistika power dan juga toleransi error dari tes yang kita melakukan. Dari situ kita bisa mendapatkan minimum sample size untuk setiap grup. Eh, grup di sini adalah uh, kalau tadi konteksnya at least dua grup ya, kayak kontrol dan treatment bisa lebih dari dua grup. Jadi Minimum sample size-nya ditentuin untuk satu, satu grup. Kemudian setelah kita tahu minimum sample size di setiap grup, kita jalanin tesnya. setelah tesnya berakhir, misalkan periodenya 14 hari, 7 hari, 31 hari, setelah selesai, kita baru bisa perform statistical test untuk menguji apakah independent variable tersebut menyebabkan perubahan terhadap dependent variable. Biasanya indikasinya bisa pakai p-value, tapi ya harus dikonsider power dan juga alpha yang sudah di-set di awal ya. Uh, kemudian dari situ kita tahu apakah benar uh, produk atau feature tersebut meningkatkan suatu performance di company. Kalau misalkan enggak kita bisa tes uh, hal yang lain atau kalau misalkan kita, atau misalkan ketika resultnya bagus kita bisa uh, scale up, introduce uh, hal, hal tersebut ke bigger, bigger audience ya. Yeah. Oke okay, sampai situ. Oke okay, sampai situ uh, kita akan lanjut ke bagaimana sih big tech company menggunakan experimentation ya, itu experimentation. Ad, ada dua company yang saya akan coba apa namanya ceritakan ya. Uh, the, oh ya yeah, uh, view view ini adalah uh, understanding saya setelah uh, membaca beberapa artikel yang mereka, yang uh, company ini share ya, publicly. Jadi mungkin mungkin bias atau mungkin Mungkin kurang tepat. Tapi, uh, big picture-nya adalah di Spotify, mereka juga melakukan experimentation. Experimentation-nya dilakukan untuk apa aja? Uh, kalau misalkan kita buka app uh, Spotify, itu kan ada banyak hal yang bisa kita bilang, uh, kita kita apa namanya, rasakan ya, mulai dari uh, rekomendasi song-nya, play, rekomendasi, song rekomendasi playlist-nya, atau even ada... Marketing ads yang uh, mungkin uh, mungkin apa namanya uh, akan muncul sesuai konteks yang setiap user akan berbeda, gitu ya. Nah, <tuh> mungkin uh, yang paling terasa, gitu ya, kapan, uh, bagaimana sa uh, Spotify sampai memiliki algoritma untuk uh, rekomendasi yang sangat baik. Gitu uh, pasti, pastinya dalam prosesnya mereka akan menggunakan experimentation membandingkan ketika mereka pakai ranking algoritma. A, Uh, apakah lebih baik daripada ranking algoritme B? Uh, itu salah satu uh, contoh bagaimana Spotify menggunakan experimentation. Dan di sini uh, Spotify sendiri punya banyak device, ya, de de uh, device di mana dia bisa running di web, di Android, dan di iOS. Dan setiap, setiap device-nya pun mungkin ada uh, tim sendiri yang yang handle experimentation sendiri. Uh, lanjut ke big tech company yang lain, Netflix, uh, mungkin teman-teman uh, uh, pengguna subscriber Netflix juga ya. Jadi sama-sama uh, dengan Spotify, uh, satu hal yang paling uh, dirasakan adalah recommendation kan. Kayak, karena Netflix punya banyak sekali uh, film dan dimana uh, rentang, in, uh, rentang uh, area namanya, uh, rentang tentang uh, fokusnya si customer itu kan sangat-sangat singkat ya. Dimana berarti Netflix nggak boleh uh, miss uh, miss untuk rekomendasi ke customer. Karena ketika customer udah nggak fokus dan nggak interest lagi, mereka akan drop, drop dari aplikasi ini. Nah terus um, gimana penggunaan experimentation di Netflix? Netflix uh, menggunakan experimentation untuk membantu mereka decide even di artwork yang merepresentasikan suatu film. kan uh, kita bisa lihat di sini. Uh, satu film uh, punya tiga artwork yang berbeda dan mereka akan pilih artwork yang paling ngebus suatu, misalkan CTR uh, dari film tersebut. Okay. Uh, segitu detailnya uh, bagaimana experimentation dipakai untuk nge bikin decision. Next ke Telkomsel. Yeah. Uh, terus gimana Telkomsel menggunakan experimentation? Uh, pertama, kita kita kita baru baru memulai dan Uh, mainly sekarang kita fokus di uh, products dan offering apa yang, yang yang bisa kita lakukan experimentation? Uh, salah satunya adalah uh, kita fokus di BTL produk kita ya below the line produk kita di mana kita uh, <coughs> coba mencari produk yang benar-benar fit terhadap ke setiap customer di mana kita tahu kalau misalkan uh, every customer itu unik kan setiap orang itu unik dan Uh, gimana caranya telkomsel tailor uh, produk yang cocok untuk 170 juta customer yang dia miliki? Gimana 170 itu banyak sekali kan? Terus kayak karena setiap orang unik dan step unik, eh, jumlah uniknya ada banyak sekali. Gimana kita, gimana kita buat produk yang fit untuk customer tersebut? Jawabannya adalah kita menggunakan data, machine learning, A/B testing. Sampai dapat uh, good condition, better better result di bisnis. Jadi, uh, saya di sini memisahkan dua, dua hal ya, ingredients dan juga action. Dimana uh, emphasize-nya adalah di action. abitance adalah suatu metode yang dipakai uh, untuk berproses, beriterasi mencari produk atau features yang drive a better result untuk company itu sendiri. Sedangkan ingredients-nya, data dan juga beberapa machine learning teknik di sini, itu dipakai untuk uh, berinovasi. Oke, okay. uh, dua hal ini sama-sama pentingnya dong. Uh, kalau kalau kita nggak tahu ini, nggak punya ini, kita juga nggak bisa melakukan banyak hal untuk diujikan kan? Uh, ya mungkin setelah ini saya akan banyak uh, coba bercerita apa uh, machine learning techniques yang kita pakai di. Uh, untuk membantu kita membuat produk yang bagus, ya, untuk setiap customer, kita ada tiga teknik: <tuh> pertama, deskriptif; kedua, prediktif; ketiga, causal machine learning. Ini kalau misalkan deskriptif dan prediktif, teman-teman udah banyak uh, tahu, ya, kayak deskriptif adalah melihat uh, historical data tanpa adanya target variable, sehingga uh, samples yang sama yang similar akan di grup berdekatan dan samples yang berbeda akan dipisahkan dengan dengan cluster yang berbeda gitu ya. Nah, penggunaannya adalah kita bisa melihat uh, customer yang punya karakteristik yang sama dan customer yang berbeda dari customer tersebut. Sehingga kita bisa misalkan tailor uh, produk-produk yang sesuai untuk masing-masing cluster. Nah, lanjut ke prediktif. Di predictive ini kita menggunakan estimasi future value dari suatu customer. Uh, misalkan uh, contoh gampang itu uh, uh, lifetime value ya yang yang banyak, familiar mungkin teman-teman. Kita melihat, uh, memprediksi uh, di kemudian hari selama 6 bulan atau 1 tahun berapa value customer tersebut di company. Dari situ kita bisa sebenarnya uh, iterate product berdasarkan prediksi, uh, eh estimasi selama satu tahun ke depan. Hmm, cuma di sini ada, ada kekurangannya ya. kenapa? Uh, Kenapa uh, uh, apa namanya kekurangan di predictive, predictive modeling? Satu hal, ketika kita uh, membuat prediksi lifetime value dari suatu customer di kemudian hari gitu ya, itu adalah diasosiasikan dengan historical data. Tapi uh, gimana ketika kita, kita udah tahu nih, uh, historical, eh, predictive value-nya misalkan uh, satu customer ini akan punya nilai 100.000 di satu bulan ke depan atau enam bulan ke depan tapi gimana ketika kita melakukan intervention. Intervention dalam artian, oh, kita, coba kita kasih offer yang sangat-sangat menarik, apakah benar si value-nya akan tetap 100.000? situ uh, predictive model tidak bisa mengenali atau tidak bisa accommodate hal tersebut, pertanyaan tersebut. Uh, datanglah kausal machine learning, mana yang dia pelajari adalah uh, uh, future value dari suatu customer dengan adanya intervensi yang berbeda. Jadi, uh, ya uh, perlu digaris bawah ya. Kayak kalau predictive itu kita nggak, nggak mengenal adanya uh, intervensi. Jadi, adanya intervensi atau nggak ada intervensi, nilai prediksinya sama. Tapi ketika adanya ketika kita pakai causal machine learning, uh, ketika ada suatu intervensi baru, kita bisa adjust nilai uh, predictive value di masa depannya. Iya, mungkin... Uh, pas banget ya, waktunya di setengah 8 dan itu slide terakhir saya ya, terima kasih kalau misalkan ada pertanyaan mungkin, monggo oke, okay. okay, thank you Mas Aji atas pemaparan materinya sudah selesai, Mas, ya? Sudah selesai. Nah, sekarang sepertinya kami mendapat beberapa pertanyaan, Mas, dari penonton. Tapi sebelum kita masuk ke sesi Q&A, uh, saya mau remind nih, teman-teman, jangan lupa untuk follow dan visit Instagram kami, at ikra__id, dan at serta jangan lupa nih, follow juga dan at dan like Live @telconsel ya ikuti sesinya sampai akhir teman-teman karena terdapat tiga voucher class on nih, senilai rp ribu rupiah untuk tiga orang penonton class on yang beruntung dimumumkan besok jam 8 malam di instagram at data nah, sambil menunggu teman-teman yang masih menyiapkan pertanyaan kita lihat tayangan program ikra dikrut ini, silakan Recently, we've been hearing more and more news about climate change. We learned that our world is changing. Every year, we're seeing more extreme weather. Things like heat waves, droughts and flooding. Nah, teman -teman panitia. Ya. nah eh, nanti sebelum mulai pertanyaan pertama, mungkin saya coba, udah ada beberapa pertanyaan masuk ya. Saya coba pilih dulu. Nah, eh, kita mulai aja, Mas, ya, untuk pertanyaan pertama ya. Oke, okay. nah, Mas Aji, ada pertanyaan nih dari Mas Faisal Anwar ya? Mas Faisal, masih ada ya, mas. Ya. Jadi Mas pertanyaannya, uh, halo Mas Aji dan Iqra, bagaimana? Halo, terdengar? Ya? Terdengar. Terdengar nih Mas. Ya? Oke, okay. ya Mas, nanya nih Mas. Halo Mas Aji dan Iqra, bagaimana nih Mas, best practice antibody testing ya kepada populasi yang datanya sedikit Mas atau kecil? Nah di mana setelah kita jalankan ebi testing sulit sekali mencapai statistical signifikan maka setelah dijalankan cukup lama nah mungkin itu mas pertanyaannya uh, pertama terima kasih tapi mungkin sebelum dijawab mas uh, kita break satu menit mungkin ya sambil menunggu azan ya. hmm, nanya, ya, hmm. nanti mungkin setelah selesai azan saya akan kita mulai lagi ya boleh boleh oke okay. Oke. Okay. Thank you, teman-teman. Sudah menunggu. Ya, mungkin Mas Haji, silakan uh, untuk pertanyaan pertama. Eh, ya, yeah, uh, thank you pertanyaannya. Jadi, uh, kalau misalkan saya coba uh, ulangi lagi pertanyaannya, uh, ketika melakukan lebih testing dengan sampel kecil uh, dan juga uh, tidak pernah menemukan result yang statistik signifikan meskipun sudah di-extend uh, periode sampai periode yang cukup panjang gitu ya. Ya, yeah, ya. Yeah. Uh, that's a good question uh, and a really a, a real example of implementing IB testing ya jadi nggak semudah itu sebenarnya nggak uh, semudah seperti uh, melihat di slide tadi memisahkan dua grup dan kemudian kita lihat, coba li lihat result-nya apakah benar uh, dia drive uh, better result atau nggak gitu ya. Jadi Uh, untuk rigorousnya A-B testing sendiri, kita perlu melakukannya uh, adanya power uh, power analysis ya untuk menentukan sample size. Dan memang uh, uh, ketika melakukan hal tersebut, kita consider historical performance atau historical metrics yang yang yang kita mau observe ya. Uh, kemudian dari situ kita uh, dengan statistical power dan juga error yang kita udah mau yang udah set, kita dapat minimum sample size dan kita baru bisa melakukan uh, edit testing. Kondisinya uh, un untuk company-company, misalkan baru gitu ya, baru introduce satu fitur atau misalkan user base masih kecil, hal tersebut tuh sangat-sangat susah dilakukan. Uh, dan ke kenapa? Karena uh, uh, kita nggak punya banyak cukup sampel untuk uh, dapat konklusi yang uh, statistiknya signifikan. Dan hal itu wajar terjadi. Uh, Tadi salah satu solusinya benar, kita ngelihat window yang lebih panjang. Tapi kalau misalkan hal tersebut masih terjadi dan belum menemukan result yang statistiknya signifikan, uh, bisa dicari tahu dulu alasannya kenapa enggak stat-sig mungkin, mungkin dari interventionnya atau dari fitur yang yang memang enggak uh, moving the matrix, satu hal. Uh, setelah, itu di, uh, setelah itu dikonfirmasi dan memang uh, apa namanya, uh, dan memang hal tersebut uh, tidak tidak segitu signifikannya merubah suatu behavior atau suatu performance dari company, uh, hal yang bisa dilakukan atau metode yang bisa dilakukan selain A-B testing adalah uh, simple uh, statistical test yang lain. Misalkan ada, ada metode PRP test dimana kita observe uh, before dan after suatu karakteristik suatu customer gitu ya, terhadap suatu metrics yang mau kita observe atau misalkan difference in difference. Kita hanya melihat dua grup yang berbeda, before dan after-nya seperti apa gitu. Ya, um, mm, ya, jadi jawaban saya kalau misalkan saya ulangi, uh, memang A/B testing memerlukan, memerlukan sampel size yang cukup banyak dan jika itu belum bisa dipenuhi, uh, unfortunately teman-teman uh, uh, perlu cari uh, metode yang lain untuk support decision. Ya, ya gitu Mas Nabil, semoga menjawab. Ya. Berarti mencari statistical test yang lain ya Mas, tergantung nanti objektifnya ya? ya. Betul, betul. betul. Oke, okay, semoga cukup menjawab ya Mas. Mas saya izin langsung move nih ke pertanyaan berikutnya Mas, karena cukup banyak yang bertanya. Uh, pertanyaan kedua, uh, Nah, ini mungkin boleh di-share Mas contoh-contoh aja gitu selain a eh, testing biasanya apalagi masih Mas ya, yang common digunakan atau jenis tes lainnya Mas. Mungkin bisa sebutin beberapa. Aja. Ini dari Mas Mbak Kiki nih. Hmm, hmm, hmm Misalkan kalau konteksnya uh, kita mau observe tetap uh, observe satu grup gitu ya, observasi satu grup itu bisa pakai paired test tadi yang udah saya sebutin. Hmm. Paired test itu artinya kita observe satu user, satu kelompok yang sama sebelum intervensi dan setelah intervensi. Uh, itu jadi salah satu apa namanya uh, metode untuk melihat uh, efek dari suatu intervensi. Lain hal misalkan kayak trend, um, uh, ngelihat tren itu cukup juga untuk beberapa case, atau ngelihat proporsi itu juga cukup untuk beberapa kasus. Jadi, uh, ya, tergantung kasus dan juga objektif dari analisanya ya. Oke, kalau boleh disebutin ya yang common nama testnya, di hmm. Oke oke, okay, okay. coba saya ini ya sambil share kali ya, sambil googling bareng. Eh, ini ini satu satu satu apa namanya uh, yeah, satu ya, satu state di mana kita bisa melihat before dan after interven eh, intervensi atau <laughs> intervensi. Iya. Yep. Ada ini ya, mas ya, t-test, -tes, gitu ya mas ya. Tergantung ini ya tadi beriklai objektif ya mas. Hmm. Oh oke okay, oke. Okay. Jadi kalau misalkan tadi kan uh, lebih ke metode metode mm, ngeframe atau ngeframe satu uh, observasi ya. Apakah satu kelompok, dua kelompok gitu kan Nah ketika kita punya, udah punya datanya. Uh, kalau misalkan yang Mas Nabil tadi maksud adalah F-test, t-test itu itu lebih ke statistical testnya gitu ya. Oh, nah, okay. yep, yep. nah salah salah satu diantaranya tadi Mas Nabil udah ada apa namanya udah sebutin. Mungkin mm -hmm. yang lain okay. ada chi-square test gitu ya. Mm -hmm. mm -hmm. Oke okay, Mas. Oke. Okay. Saya lanjut ya mas ya, ke pertanyaan berikutnya. Nah ini ada pertanyaan dari Mbak Inayatus ya, dan apa, mirip juga pertanyaannya dengan Mbak Bospa, jadi saya bisa gabung. Uh, untuk kausal machine learning ya mas, itu kan butuh A-B testing, itu flow nya gimana mas? Dan apa namanya untuk kausal machine learning sendiri biasanya pakai metode apa mas? Menarik, menarik. Uh. Dan pertanyaan yang yang, yang cukup uh, susah ya. Jadi, mm -hmm. uh, <laughs> uh, company sendiri sekarang banyak company yang sedang uh, coba mempelajari atau menginfuse machine learning di suatu prosesnya gitu ya. Uh, dan itu pun banyak company yang kesulitan gitu ya. Kausal uh, machine learning itu sebenarnya framework di mana kita menggunakan uh, beberapa beberapa kayak part of machine learning yang tradisional untuk diraih causal relationship antara treatment dan juga matrix yang kita observe. Nah, prosesnya uh, pertama tadi benar kita butuh uh, uh, experimental data atau hasil dari AB testing di mana itu ada treatment group dan control group. Di situ kita baru bisa build suatu uh, causal machine learning. Nah, gimana cara, uh, salah satu library yang mungkin saya share aja ya. Saya share uh, teman-teman bisa cari uh, kausal ML-nya Uber atau econ ML-nya uh, Microsoft. Nah, dua, dua, dua library ini yang yang jadi referensi cukup banyak company untuk uh, implementasi causal machine learning. Um, ya, ini dua ini. Mungkin uh, perbedaan yang uh, perbedaan dengan tradisional machine learning ya uh, evaluasinya itu nggak uh, bisa pakai metrik performance metric kayak misalkan RMSI atau akurasi atau atau uh, F1 kenapa karena kita nggak punya satu sampel yang ada di kontrol dan treatment berbarengan jadi uh, ag agak tricky untuk evaluasinya kalau misalkan mau detail silakan nanti baca-baca sendiri aja ya saya share uh, uh, leads-nya aja di sini. Oke okay. Mas. You, mas Oke, okay. Mas. Ini uh, juga ada beberapa pertanyaan yang common, Mas, di, ditanyakan oleh banyak peserta nih. Saya coba rekap ya, di beberapa pertanyaan. Nah, Mas, intinya bagaimana sih Mas menentukan sampel yang tepat gitu ya, representatif dan bagaimana best practice untuk menentukan periode Mas, waktunya. Hmm. Mm hmm, really good question. Ah, dan memang hal ini banyak sangat banyak ditanyakan. Iya. Iya. Mungkin saya akan step back lagi uh, sebelum kita melakukan tes. Itu kan sebenarnya ada dua approach yang bisa kita lakukan ya. Uh, frequentist approach atau Bayesian approach. Gitu. Uh, mungkin saya akan lebih jelasin yang di frequentist ya, karena saya belum segitu pahamnya tentang yang Bayesian. Kalau misalkan di frequentist approach, kita menggunakan power analysis untuk decide minimum sample size. Di mana tadi uh, ada tiga, var tiga variabel yang kita put di power analysis itu. Pertama statistical power yang kita mau ambil, uh, error rate yang mau kita punya, dan juga historical hmm, performance dari matrix yang mau kita observe. Itu ada dua tipe, misalkan binary atau continuous gitu. Nah Uh, yang mempengaruhi jumlah minimum, uh, minimum sample size itu 3 variabel tadi Nah kalau misalkan kondisinya in real case Ternyata sampel teman misalkan sedikit gitu ya Atau um, gak punya historical itu teman-teman harus adjust sendiri Adjust dalam artian misalkan ketika sampel teman-teman kecil uh, Salah satu diantaranya itu bisa mengurangi statistical power Atau meningkatkan error rate nya Tesnya teman-teman Sehingga Uh, meskipun meskipun jumlah sampelnya kecil tapi teman-teman udah acknowledge gitu oh tes yang kita lakukan tuh memang punya statistical power yang kecil error rate yang tinggi sehingga kita mungkin tidak bisa observe adanya peningkatan yang statistically signifikan iya itu sih semoga menjawab ya mas Nabil ya ini berarti sebenarnya uh patokan untuk statistikal sih kan ya mas itu dipertimbang tapi itu kan berarti nggak boleh dicoba ya tetap dicoba, kita lihat efeknya ya mas ya. itu uh, itu itu boleh ya, mas itu boleh dilakukan dengan syarat teman-teman uh, tahu sebelumnya secara se -se sebelumnya berapa statistical power dan berapa error errornya dari tes tersebut dan uh, udah udah punya apa ya udah punya uh, pandangan gitu ya, apa yang perlu, di, apa konklusinya ketika cash-nya bagus dan ketika cash-nya jelek. Dan yang terpenting kan sebenarnya dari proses ini tuh bukan semata-mata statistical significant result terus-bener, tapi justru learning-nya gitu ya. Apakah benar ide-ide teman-teman bekerja atau enggak? Benar. Ya, seberapa relevan sama bisnis juga mas ya, signifikan tinggi tapi nggak relevan juga, yang abisnya bisa nggak ya, mas, Benar, setuju mas Aji yeah. ya, mas uh, masih banyak pertanyaan saya lanjut ya uh, makanya mm -hmm. nah, ada pertanyaan agak sedikit berbeda nih mas dari mas Rafli Makarim mas Aji saya mau tanya sebelum melakukan testing apakah harus membuat perbandingan dengan menduplikat website baru atau konten baru apakah ada tools khusus untuk AB testing mas? Mm hmm hmm hmm Ya good question jadi untuk um, melakukan A/B testing kita perlu split satu distribusi ke dua kelompok atau lebih gitu ya. Untuk implementasinya memang memang dibutuhkan ini ya support dari engineering kalau misalkan di software konteks konteksnya software ya. Hmm. Dimana kita butuh platform yang bisa split traffic berbeda traffic ke traffic ke website tampilan dengan tampilan A misalkan dan dengan ke website yang tampilan B. Jadi, nggak uh, semena-mena mem memisahkan, kita punya hosting dua website gitu. Kenapa? Karena nanti jadi customer tahu dong, oh ini website yang beda dengan website yang saya sering visit gitu. Tapi uh, ini di-enable sama plat suatu platform, sehingga customer tidak tahu mereka sedang di uh, sedang dalam uh, uji experimentation atau enggak. Hmm. Ya, jadi enabler adalah si platformnya sendiri yang bisa split traffic gitu sih. Kalau tools-nya khusus, uh, saya belum pernah untuk yang web. Tapi kalau kebanyakan company, mereka punya in-house ya, in-house. Oke, okay, kalau sendiri Mas ya? Mm -hmm. oh. Oke, okay. okay, Mas Raffi, semoga cukup menjawab. Ya. Nah ini ada pertanyaan lagi Mas, selanjutnya. Dari Mbak Dwi Kusuma Wardani ya selamat malam mas untuk bisa membuat predictive model yang tepat nih, pakai metode apa mas dan contoh testing testingnya gimana nih mas? Mm -hmm. Oke okay. uh, hard question <laughs> jadi uh, mungkin sebelumnya saya akan balik lagi ke screen yang tadi ya di mana? Uh, ada banyak teknik untuk, uh, ada banyak machine learning teknik gitu kan. Dan machine learning teknik ini adalah, uh, saya mau emphasize ini adalah suatu uh, sol, uh, mungkin possible solution, tapi bukan berarti absolute solution. di mana teman-teman harus uh, tahu objektif, eh, tahu problemnya apa dan tahu kenapa teknik ini akan menyelesaikan problem tersebut. Uh, ya, itu yang mau saya emphasize. Nah, ketika memang teman-teman udah sampai ke konklusi, oh ya, kita mau buat predictive modeling untuk menyelesaikan masalah ini. Uh, Eksperimen desain yang bisa dilakukan salah satunya itu, misalkan uh, kita, mau, uh, kita mau, eh kita punya predictive model yang tahu apakah customer ini akan beli produk kita uh, di, di bulan depan. Itu kan biasanya pakai binary classification ya kalian, dan uh, output dari predictive modelnya itu adalah propensity score. Nah, uh, eksperimen desain yang bisa kita lakukan adalah kita bisa uh, split uh, propensity, orang-orang yang propensity score-nya di atas 0,5 eh, dan di bawah 0,5 misalkan, kita treat suatu produk yang sama. Kita bisa ngelihat efek produk yang sama terhadap dua segmen yang berbeda, misalkan atau itu kalau misalkan kita mau melihat eh, tujuan dari eksperimen ini adalah mau melihat efek satu treatment yang sama terhadap dua segmen yang berbeda. Um, tapi kalau misalkan eh, objektif dari experimentation lain, mungkin perlu diadjust lagi desainnya ya. Semoga menjawab ya. Semoga jawab Pak Dwi. Oke Mas nah, ini ada pertanyaan yang saya juga. Nah, nanya sih, mas ya. nah, intinya uh, uh, untuk menentukan kriteria nih, Mas. Jadi, dari Mas Hamid, nih mau tanya, untuk uji coba produk yang diambil menurut kriteria produk itu sendiri, jika terjadi kesalahan solusinya, gimana, Mas? Jadi, kriteria penentuannya apa nih, Mas? Dan kalau terjadi kesalahan solusinya, gimana? Hmm, hmm, hmm, boleh dijelaskan kriteria penentuan yang dimaksud untuk penentuan apa nih Mas Nabil? Untuk kan AB testing uh, yang saya pahami ya dari hmm. pertanyaannya saya pahami AB uh, testing sendiri mau uji coba apakah hipotesisnya betul atau tidak gitu Mas ya. Nah kriteria di betul itu parameternya apa aja Mas? Gitu. Hmm. Parameternya apa apa aja? Apakah cuma alpha significant test? Apakah ada yang lain atau maksudnya pertimbangan pertimbangan lain? Nah, itu itu yang pertanyaan pertama, kemudian kedua, jika terjadi kesalahan nih Mas, nah kita, apa sih action yang harus kita lakukan, apa cari uji coba yang lain, tas yang lain, atau mungkin memperbaiki sampelnya, atau apa nih Mas? Mm hmm, uh, yep, yep, good question, good question. Jadi, um, kriteria sebelum kita melakukan, apa namanya, testing itu sendiri, uh, Kriterinya, kriterinya konklusi kita, apakah produk tersebut uh, signifikan atau enggak gitu ya. Jadi kalau saya recall tadi, uh, yang dimana Mas Nabil juga udah sebutin, sebenarnya ada dua hal, ada dua signifikansi. Pertama adalah secara statistik, dan yang kedua adalah secara bisnis itu sendiri, atau praktikal ya kita bisa bilang, practical uh, signifikan. Nah, yang main sebenarnya uh, kita perlu lihat, itu yang kedua instead of yang statistical significant, As long as si, apa, secara praktikal dia drive uh, suatu performance, it's okay. Tapi uh, dimana statistical significance juga kita perlu consider untuk tahu atau acknowledge dimana kita mungkin memiliki kesalahan gitu. Nah uh, lanjut ke pertanyaan kedua, uh, kesalahan yang terjadi apa sih gitu ya? apa aja kesalahan yang mungkin terjadi itu kalau di statistik ada dua tipe error ya tipe satu dan tipe 2 di mana tipe satu itu false positif di dan tipe 2 adalah false negatif nah eh, gimana kita gimana kita hmm, confident apakah eh, kita confident untuk tidak melakukan dua tipe error tersebut salah satunya dengan dengan eh, test statistical test yang yang cukup tinggi power, statistical power-nya dan sangat kecil error rate yang kita consider. Uh, kalau misalkan terjadi kesalahan, apa solusinya? Mungkin ketika ketika kita bikin uh, bikin decision gitu ya, uh, salah. Mm, uh, jadi uh, rep, uh, keuntungannya AB testing adalah dia replikatif, eh apa ya, uh, bisa diulangi. Uh, atau replicable, sorry, replicable. Resultnya akan replicable ketika kita melakukan uji yang sama di kemudian hari. Nah, kalau misalkan kita salah, kita akan tahu ketika kita melakukan uji yang sama dan result ternyata berbeda. Itu salah satu indikator kita salah. Gimana solusinya? Ya, coba kita iterate yang lain, ide yang lain. Yang memang konsisten ya maksudnya secara result ya masnya. Mm -hmm. okay. Betul, betul, Jadi betul. Cari solusi yang result konsisten. Ya maksudnya pasti nggak akan persis sama ya masanya, yang mirip Oke, okay. udah mas. Thank you, Mas Rizdi. Uh, Mas ada pertanyaan lagi, Mas. Uh, semoga masih kuat. Ini <laughs> ada Mas Rizdi ini sekarang, Mas Rizdi. Pertanyaan soal causal Machine Learning. Jadi sebelum sesi ini, uh, pengen tahu Mas perbedaan predictive modeling dengan memakai data... Halo. ...proletasi hasil machine learning juga ada yang berbeda dengan predictive, Mas. Mas Nabil, sorry, tadi kayaknya internet saya jelek ke, sempat keputus pertanyaannya. Boleh diulangi, Pak? Okay, uh, perbedaan sorry. predictive modelingnya, Mas, adalah kan memakai data eksperimen dan targetnya sesuai dengan input user, kan, nih, Mas, ya? Nah, apakah proses inferensi atau interpretasi hasil nasional dengan uh, predictive itu berbeda dengan causal motion learning, Mas? Nah, beda atau enggak, kalau beda proses perbedaan itu yang dimananya, Mas? Mungkin hmm, hmm, hmm. okay, saya sambil share ya, uh, biar bisa sambil coret-coret. Jadi, uh, sambil coret-coret ya bisa ya. Oke. Okay. Uh, benar tadi, uh, predictive dan causal modeling, dia, dia kan belajar dari suatu target variable bedanya adalah, uh, kalau prediktif, dia cuma pakai historical data. Kalau kausal machine learning, kita, kita pakai experimental data. Nah, uh, ketika kedua model ini di, apa, disuruh untuk mempelajari binary variable, output mereka akan sama, di mana itu adalah propensity. Ketika mereka disuruh belajar uh, continuous variable, uh, outputnya akan sama, uh, continuous variable, gitu ya. Nah, um, terus. Uh, jadi outputnya sama, yang membedakan adalah bagaimana kita atau mengguna, menggunakannya ya. Kayak misalkan suatu predictive modeling dia di training di suatu populasi, berarti si modelnya ini nanti akan applicable untuk populasi ini, gitu kan ya? Dia cuma boleh untuk ngepredik populasi yang sama di kemudian hari. Nah, sedangkan untuk causal machine learning yang dia pelajari adalah suatu intervensi. Single intervention, di mana dia punya kontrol dan treatment group. Nah, model yang kita buat itu hanya merepresentasikan intervensi yang terjadi di eksperimen tersebut. Akan lebih powerful ketika kita punya beberapa causal machine learning model yang merepresentasikan beberapa intervensi, sehingga nanti aplikasinya kita bisa tahu, oh, satu customer itu. Lebih baik dikasih uh, treatment A atau treatment B ya secara uh, pakai model. Gitu. Semoga, uh, semoga apa namanya menjawab ya, uh, Mas Nabil. Hmm. Jadi kalau kosong machine learning ini nggak bisa satu, maksudnya harus ada beberapa ya, nah, nggak beda sama prediktif ya? Iya benar-benar, dia akan lebih powerful ketika kita punya series of model ya, series of model. Kenapa demikian ya, Mas ya? Uh, Oke, okay. jadi uh, kalau misalkan kita belajar, eh kita mempelajarinya lebih detail, mereka dia tuh mempelajari uh, conditional average treatment effect, Kate, gitu. Uh, uh, dia akan maximize ketika kita punya beberapa treatment dan masing-masing treatment conditional average treatment effect-nya itu berbeda untuk uh, kondisinya. Kayak misalkan uh, treatment A itu CAT paling tinggi ketika ada user female Uh, treatment B, kit yang paling tinggi itu adalah ketika ada user mail misalkan. Jadi kayak conditional treatment efeknya itu berbeda dan bisa dipelajari bagus oleh masing-masing treatment. Ya, ya. Oke, okay, mas. okay, ini ada sebelum pertanyaan terakhir, ada satu pertanyaan sebelumnya, Mas. Ini quick pertanyaan dari Mbak yang ya Terus, ya. Uh, ada dua tipe kesalahan error nih di statistika. Kalau AB testing itu berarti tipe kesalahannya mana, mas? Hmm, iya yep. uh, sama. Kita punya dua kemungkinan salah di AB testing. Jadi tipe A, eh tipe satu dan juga tipe 2. Jadi kan kalau kita lihat uh, tabelnya gitu ya, uh, tipe satu kan false positive dimana mana dia uh, sebenarnya oh ya yeah, sorry kita kan konteksnya AB testing ya uh, di AB testing itu sebenarnya kita punya suatu treatment dan treatmentnya tuh kita tahu dia signifikan untuk ngenerate ng nge suatu matrix. sih gitu ya. suatu metrik. Aktualnya adalah dia uh, dia signifikan tapi kita bisa menolak tes, hasil tes karena di Ketika kita tes, nilai tesnya nggak nge-suggest hasilnya signifikan. Itu adalah kondisi tipe 2, error. Nah, kondisi yang lain, misalkan aktualnya suatu treatment itu tidak secara signifikan uh, improve suatu matrix. Tapi setelah kita tes, uh, si tesnya nyebutin... Uh, Treatment ini, significantly, uh, significantly, improve si Matrix M itu adalah tipe satu error. Jadi, uh, kedua hal itu tetap, tetap, tetap applicable ke uh, a edit testing. A-B ya. oke. Okay. Mm. Jadi dua-duanya masih tipe 1, tipe 2 ya. Mm -hmm. Oke, okay. thank you Mas. Nah ini mungkin pertanyaan terakhir ya, saya belum ditutup. Dari Mas Hasan hmm, ini saya coba uh, summarize intinya mas pertanyaan ini terkait COVID-19 jadi kan bersama survei di Kementerian Kesehatan ya di Indonesia, WHO, UNICEF nah ini menunjukkan bahwa banyak 68, 64,8% bersedia divaksin, vaksin, 7,6% menolak vaksin dan menolak keras ya kemudian 27,6% menyatakan tidak tahu nah orang-orang yang ragu dan tidak lantas menjadi yakin nih ya, mas dari alat uh, menjadi yakin jika diancam hukuman dan denda sehingga tidak dapat intervensinya dengan memaksa dan mengajarkan hukuman berupa denda bagi kelompok yang lama mau nih, mas. Nah kelompok anti vaksin garis keras, keras yang konspiratif juga bukan target nah, karena nyaris tidak mungkin mengubah perbandingan irasional mereka mengenai vaksinasi. Nah mas. Ini mungkin kita nggak akan bahas dari sisi kenapanya ya, tapi artinya ada nggak biasanya upaya uh, melalui pendekatan messaging gitu ya, uh, attentional intelligence, atau terutama nih pengujian advertising nih mas, agar kita tuh uh, bisa convince gitu bahwa vaksinasi uh, itu sesuatu yang bisa menjadi solusi gitu kan. Ini khususnya untuk uh, target group memang tidak hanya apa. Uh, nggak mau kena ledak nih jadi pengen memberikan suatu usulan yang uh, bisa meyakinkan uh, bahwa vaksinasi ini uh, apa bisa diikuti tanpa dengan ancaman ledak nah mungkin relate nya mas kalau dilihat ke bisnis gitu ya bagaimana ketika satu pengujian hasilnya A kita mau convince gitu suatu ya ke leader gitu ya leader bahwa uh, pengujiannya demikian nih hasilnya gitu nah jadi secara bisnis mungkin uh, masih ada perdebatan, gitu. tapi secara statistik ini uh, signifikan gitu, menunjukkan hasilnya. Gitu. Nah, contohnya kalau yang dikasih tadi, COVID-19 itu misalnya uh, signifikan, ya harus divaksin. Gitu. Itu gimana mas biasanya? Mm -hmm. eh, kalau gitu berarti problemnya lebih ke... Uh ke komunikasi instead of uh, ke statistik ataupun machine learning, kan ya. Karena sebenarnya kita sudah melakukan tes, resultnya proven statistically signifikan uh, dan gimana cara kita convince orang-orang uh, dengan result tersebut. Okay. Uh, mungkin ad, kalau misalkan, karena saya bukan dari ilmu komunikasi, uh, mungkin saya uh, nggak bisa jelasin lebih banyak, tapi satu hal yang saya pelajari ya, uh, cara orang menerima suatu saran atau suatu informasi itu kan berbeda-beda ya. Dan uh, mungkin berasal, eh, akan lebih baik ketika kita tahu background atau orang yang uh, mau kita uh, persuade. Iya, bentuknya seperti apa? Saya nggak tahu. <laughs> Sorry. Biasanya kalau buat cerita mungkin convinced atau hmm. convinced convince, uh, leader kita, Mas, untuk suatu result tuh approach gimana, Mas, di hidupan data scientist? Mm hmm ya uh, jadi uh, kalau misalkan problemnya komunikasi di mana kita mau coba persuade atau convince suatu eh, seseorang gitu ya uh, satu hal yang perlu kita tahu adalah uh, apakah orang tersebut juga memahami hal yang kita akan bawakan misalkan kalau misalkan konteksnya antibody testing uh, uh, apakah uh, orang yang kita mau bilang itu udah data literate ya memahami data dan uh, Uh, mengerti maksud apa yang kita mau sampaikan. Setelah kita tahu uh, dia data literate atau mengerti apa hal yang mau kita sampaikan, uh, bisa kita kayak coba beberapa cara menyampaikan, cara uh, untuk menyampaikannya. Misalkan kalau cara A uh, menyampaikan cara, dengan cara A itu belum juga, yang menyampaikan dengan cara B atau dengan cara C dan seterus-seterusnya. Tapi satu hal yang perlu di ini adalah literasi dari data itu sendiri atau literasi dari kepentingnya, apa namanya, kayak uh, sangat pentingnya data. Kalau misalkan leadernya udah memahami itu kemungkinan besar akan lebih mudah sih. Mas, balik lagi ya mas, yeah. dulu, ya sub-context baru kita bisa propose ya mas. Betul, betul, betul. Okay. Nice. Uh, cukup wise menurut saya mas. Mas uh, uh, ya, thank you. Mungkin Mas, uh, itu pertanyaan terakhir. ya Jadi sebelumnya nanti saya mau coba rekap dulu nih. Saya akan rekap beberapa poin penting dari diskusi Profesor Mangar ini. Ya, terutama mungkin dari slide Mas Aji tadi yang disampaikan ya, bahwa uh, experimentation uh, A/B testing ini tujuannya untuk bentuknya ada suatu iterasi, uh, mungkin nggak satu kali, dua kali dan seterusnya. Ya, pertama dengan berbagai jenis uh, pengujian, statistical test. Yaitu tujuannya untuk mencari better result, gitu. jadi memang akan uh, secara kontinu terus-menerus uh, bisa di tes. Poin kedua yang perlu di note adalah uh, correlation dengan causation ada suatu hal yang berbeda. Ya. Uh, suatu variabel terhubung dengan suatu variabel lainnya bukan berarti variabel tersebut bisa menyebabkan variabel itu menaik, meningkat atau menurun. Gitu ya. Contoh tadi yang soal as, penjualan es krim dengan penyerangan SHARP. Nah, ada pun hal lainnya yang perlu di-note untuk beberapa proses uh, testing yang mulai dari kita sampel-tesis, kemudian kita menentukan apa nih, define statistical uh, pengujinya berapa, kemudian sampel size-nya. Nah, setelah itu kita bisa running test yang kita uh, tentukan, uh, bisa macam-macam dari pilihannya. Kita lihat apakah uh, kita perform statistical test-nya di uji, Nah, dari, dari situ kita coba pelajari dan coba iterasi lagi. Terus menerus sampai dapat hasil terbaik. Tadi ada beberapa contoh ya dari uh, Mas Aji, dari Spotify, Netflix, uh, Telkomsel, dan uh, Telkomsel juga uh, yang teman-teman udah -teman tahu. Pengguna customer sudah banyak sekali ya. Jadi ini suatu case yang pastinya sangat menarik ya. Pengujian lebih testing di Telkomsel industri karena jumlah data yang sangat besar dan variatif ya. Dengan customer tadi Rp160 juta lebih nah uh, terakhir juga yang perlu di note ada beberapa jenis yang teman teman tadi juga udah banyak tanyakan yang terkait deskriptif, prediktif dan causal machine learning uh, punya objektif masing masing lagi lagi mungkin uh, tergantung tadi objektifnya apa dan pastinya punya uh, persyaratan tadi ya uh, yang berbeda beda kalau deskriptif mungkin persyaratan historical data, kemudian untuk uh, apa uh, prediktif punya punya persyaratan yang berbeda yaitu terkait dengan uh, historical data Plus target variable, dan sedangkan caution machine learning ini eksperimen tahun data. Nah, ini artinya ada data yang dikontrol, ada yang enggak. terus gitu. uh, target variable, nah itu uh, caution machine learning. Hopefully, uh, apa, ringkasan malam hari ini yang disampaikan oleh saya uh, bermanfaat.